Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Selamat sore, kembali lagi di Fatifi Hadir untuk memberikan info-info menarik, kabar terbaru, kabar spesial dari idola kita, Lesti dan Rizky. Bila sebelumnya, para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah bersama untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada postingan terbaru dari Abi. Alhamdulillah Alhamdulillah persahabat yang memakai juara sudah sampai ini Wow, Masya Allah Pokoknya sehat, pokoknya selalu bahagia untuk keluarga besar. Leslar doa terbaik, selalu kita berikan ya untuk idola kesayangan dan keluarga besar serta kita semuanya, masya Allah. Semoga rukun terus untuk keluarga, semoga selalu rahmat tetap terjaga dan semoga persahabat selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Berikutnya kita lihat juga di postingannya Leslar doa ke Singapura ada sebuah kalimat yang diunggah. Jaga lisan jaga jari terkenal bukan berarti hebat lidah memang tidak bertulang dan jangan apa-apa yang bukan urusan kita karena mulutmu harimau mutu sahabat ini untuk haters ya yang selalu saja bikin onar dan yang selalu membuat geram warga konoha mudah-mudahan kita juga semuanya selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat kita lihat di momen spesial vlognya Leslar Entertainment Alhamdulillah persahabat ya Ibu Rosma tentunya ke tempatnya Leslar Namun dibikin Salvok juga dengan jalannya Al-Fatih Warga kuno ada bikin salvo banget ya Dengan cara jalannya Abang L yang mirip banget dengan papapnya Coba kita lihat persahabat ya video Sedikit aduh Masya Allah Luar biasa Komentar pun begitu banyak diberikan di antaranya dari akun Yanti Manix 28 Masya Allah, tabrak Allah, jalannya pelik-pelik Maapapannya, cowok banget Fatih gemesin, nak, katanya tuh Masya Allah Ada juga dari Agoni 07 Iya bener, say, modal tangannya Kalau jalan gak lurus, katanya itu ya Ada juga dari Nurbayan di Disitu mengatakan Betul sekali, jalannya Bang Fatih versus kayak papanya Apalagi dilihat dari belakang, Masya Allah Katanya tuh Wow Memang plek-kete-plek topoknya banget ya, Bang El. Tetap kita bangga bahagia sekali dengan Lesar Family, yang selalu menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya, Masya Allah. Kemudian juga berselamat berikutnya, kita lihat ya di postingannya fans The Alida. lagu terpopuler Alumni The Academy dan Lida, versi kenaikan viewers dalam seminggu. Yang pertama ada Sri Devi, Ebi Avon dengan judul lagu Barat Tauhid, mencapai 875.736 viewers dan untuk berikutnya ada insan biasa lagu lesti dengan tentunya viewers 698.916 viewers pokoknya kita bangga dengan lesti lagunya tentunya selalu trending lagunya selalu booming dan viral di mana-mana bermodahan bersahabat. Leslar terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Kita masih menunggu kabar hingga cedukan vitamin terbaru di sore hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan memberikan info-info menarik. -info kabar terbaru, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billa. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih.